Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Syukur akan menjelaskan lebih detail bagaimana cara penggunaan e-learning. Tahapan yang pertama adalah menentukan aplikasi yang digunakan. E-learning ini adalah aplikasi yang dijalankan dengan menggunakan web browser. Dan web browser itu bebas, kalian bisa pakai apa saja. Nah, salah satu web browser yang kita gunakan adalah Google Chrome, jadi kita langsung buka saja Google Chrome-nya. Dan kemudian kalian ketikkan di link atas ini, kalian ketikkan MTsN5 Serang. Nah, kemudian Google akan mencarikan website MTsN5 Serang, kemudian kalian klik, dan kemudian kalian klik strip tiga ini, kemudian kalian cari tombol e-learning nah, ini adalah aplikasi e-learning MTS N5 Serang jadi apabila kalian akan masuk ke sini kalian tinggal copy saja alamat website ini dan kemudian kalian simpan di catatan misal tempel, nah, suatu saat kalian akan membuka aplikasi Ani kalian tinggal ketikkan saja ini di aplikasi browser pencarian nah kemudian langkah yang kedua adalah kita akan masuk ke dalam website e-learning ini website e-learning ini ada dua tombol yang pertama adalah tombol biru login e-learning dan kemudian login ujian CBT Apabila kalian akan masuk ke aplikasi e-learning, silakan kalian masuk ke login e-learning. Dan apabila kalian akan mengerjakan soal, silakan kalian masuk di login ujian CBT. Nah, kita akan coba masuk. Kita coba masukkan username kalian di sini. Username ini berisi nisan kalian. Contoh, 00 76 57 1201. Ini atas nama Adnan Nur Iman, kelas 7A. Kemudian passwordnya 1Y. Ingat untuk password di sini dengan menggunakan huruf kapital semua. Dan jangan sampai ada yang salah memasukkan username dan password. Karena apabila kalian salah memasukkan username dan password, maka kalian tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi e-learning. Kemudian kita klik saja, Remember Me, agar kemudian web browser menyimpan username dan password yang sudah kita masukkan. Kemudian kita klik Login e-learning. Apabila berhasil, akan seperti inilah tampilannya. Berikut adalah cara untuk login e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.